Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Terima kasih Halo guys kali ini Inces Mau apa? Ntar dulu dong deh jangan lihat Halo guys dong senyum sini senyum Lihat Mami Senyum Lihat nih kita punya apa? Ada apa dek? Ini ada telur surprise Permen permes. Tuh telur dulu ya untuk kita makan hmm. terus ada jali terus ada lel surprise are. Hmm. Are. Gimana, Nek? nanya dulu dong hmm. nyanyi baby, finger, baby finger, are you here I am, here I am. how do you do mau mau buka yang mana dulu Wah wow, mau itu ya lol. surprise. surprise hmm, apa itu dek mau yang mana dulu hmm, itu celur mau yang mana dibuka buka yang mana dulu yang ini ya ini loh coklatan kita buka ya Sendoknya ketinggalan. Oh. Uh, ada mama makan deh. Tiba rasa enak, nggak coba mami rasa? Hmm, enak. Hmm. Simpen dulu ya, taruh di sini. Terus yang mana lagi kita buka? Yang itu. Yang mana? mana lagi ada di sini dong senyum Halo Hai Hai guys nah ada surprise-nya hmm, bingung dia pilihnya yang mana nih ini bola lor surprise Frankie Ford dah. Hmm. ya. for ada tulisannya ada 4 x 3 plus. Ada umurnya berapa? Berapa umurnya berapa? 11. Bukan 11 umurnya berapa? Umurnya. Umur Dedeci berapa? Menurut nah, mami. Oke iya, Umurnya berapa dulu? Umurnya satu tahun gak dek satu jam berapa sih dua puluh, satu bulan ya bulan depan udah 2 tahun berarti gak boleh deh 3 tahun plus gak apa-apa ya selagi masih ya, ada orang tua orang tua bisa nengen buka ini ya oke kita buka ini aja dulu ya dilihat videonya ngambilnya ini malam sih jadi gelap kita buka ini ta isinya apa ya duduk di situ aja dek ini dia satu Open duh, dh, dh, dh. Open Open teng teng teng ini ah. ide apaan ini lihat ada cincin ular tuh lihat isinya stiker sama penghapus-penghapus hmm. yang kedua kita buka ya tunggu ya <tuk> <tuk> Yang kedua nih deh lihat Open Open Open Tete Nah kalau ini kecoa Tuh lihat cincin kecoa Terus ada Hapus kecil-kecilnya Ada stiker Oke kita. YouTube, ya. ini hmm. tadi mana dek? halo guys, buka ini guys katanya. buka guys, ada dong sini. lihat sini dong. ya kita buka ininya yang tadi loss price nya. iya, bukain. agak keras sih. Pelan, pelan ya, dia, buka pelan pelan. <tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. <sus> Ada Jessie tunggu kita buka. Nah dia buka. Bal. Ada bola Ada bal buka ya buka lagi buka lagi open wow bolanya cantik kan <tik> open ini bolanya open open Wow spray lol. sama apa dek isinya Nah ini dia lagi. isinya lagi. Hmm. terus apa lagi ini lagi ya ini lagi buka lagi satu lagi ya open open oh, t -t -t -t -t. lihat isinya ih kelabang stiker-stiker stikernya banyak banget sama nih menghapus kecil-kecil taruh dulu dong sini semuanya sih. nah lewat kan Terus, boleh permen si adik hmm. oke okay, udah dulu ya nanti kita semua lagi ayo dek dada dulu dong Hey, dia sibuk main dek cari apa tuh oh itu dia jatuh di dadah dadah guys cheese mana cheese mana dek